Ini bukti resinya. Ya. Ini bisa dicek. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salingkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. semuanya. ini. Hai, hai, hai, dapat hai, dari hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Anda bisa lihat ya, ini sudah siap Untuk ini kita akan Untuk soalnya aku tuh,